Jadi ada khawatir kalau dari keluarga, tapi saya usaha yakinkan kalau saya bekerja sesuai standar, juga saya berhati-hati dalam bekerja. Rasa bangga di mana saya ya ketemu sama jarak 10 meter gitu, saya dekat dengan virusnya. Akhirnya saya ketemu juga sebagai dokter ya. Saya merasa udah afdol, udah deket sama virusnya. Uh, kemudian untuk yang selanjutnya ya, saya sedih juga melihat uh, itu dia memikirkan istrinya, memikirkan anaknya, memikirkan orang tuanya yang juga jadi uh, sasaran stigma dari masyarakat. Pasti ada was-was dan juga takut begitu ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Dr. Alfie sudah uh, bekerja dengan mengikuti protokol yang uh, berlaku Sebenarnya takut tertular ya takut cuman ya saya kepentingan lagi nomor satu itu sumpah saya harus saya penuhi kemudian selama kita bekerja sesuai dengan standar keamanan yang sesuai ya itu meminimalkan untuk transmisi jadi saya tidak takut Dalam situasi menghadapi pandemik ini saya tahu ada begitu banyak perubahan dalam rutinitas dokter Alfie tidak hanya menangani pasien ataupun melayani pasien, namun juga berkomunikasi secara intens dengan binkes dan pemerintah. Jadi kadang-kadang ya sakit juga kepala. Saya biasanya sih pergi ke pantai sendiri, teriak sendiri, kadang-kadang nangis sendiri di rumah. Ya kayak gitu. Ya nyanyi juga salah satu jadi bisa mengurangi stres dan masak. Asri beruntung memiliki Dr. Alfi sebagai manajer klinik, dokter muda yang pembelajar yang sangat berdedikasi tinggi terhadap pasien COVID. Dr. Alfi melayani sepenuh hati tanpa keraguan. Saya melihat sendiri bagaimana Dr. Alfi bersalaman dengan penderita, tentu dengan APD lengkapnya, tapi bagaimana dia memahami psikologis dari orang yang diisolasi lama itu yang spesial. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan sebagai, kepada teman sejawat semuanya, juga kepada teman-teman profesi yang lain yang terjun langsung ke dalam uh, pandemi ini. para teman perawat, analis, dokter gigi, uh, perawat gigi, dokter spesialis, semua tenaga kesehatan, uh, semangat terus karena memang ini tidak mudah untuk kita semua. Dan mungkin yang... Uh, kita harus ingat lagi ketika kita semangat kita menurun kita harus ingat lagi sumpah kita sebagai profesi ini seperti apa untuk melayani pasien terus-terusan